<tuh> ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi uh, selamat datang lagi di channel Shaler. Eh bersama um, saya. Uh, jadi hari ini saya uh, sesuai judulnya benar gak sih darah bekam itu darah yang keluar pada saat bekam itu darah kotor ya. Yeah. Kita uh, ngambil apa namanya uh, kita bahasakan dulu ya namanya darah kotor itu kan berarti ada sebuah objek darah tapi darahnya itu kotor kayak gitu, ada kotorannya di dalamnya kayak gitu. Darahnya kotor, darah kotor. Nah, sedangkan kalau kita berbicara bekam, ya, bekam itu yang apa namanya? adat namanya teori Taibah ya. Dalam teori Taibah itu uh, kayak gini nih. <tuh> nah, anggaplah ini permukaan kulit ya. Nah, ini kop bekam ini. Jadi per, ini permukaan sebelum kita kop ya Nah ini namanya pembuluh darah nah pembuluh darahnya ini ada sel-sel darah merah dan banyak lagi di dalamnya itu selain sel darah merah itu sendiri ada kotoran ada yang protein ada nomor juga dalam situ nah ini yang garis-garis ini namanya ruangan ini namanya interstisial ruang interstisial isinya cairan cairan interstisial nah teman-teman jadi kalau teman-teman yang biasa bekam ya dengan benar yang biasa bekam dengan benar eh, biasanya saya juga sering cerita itu ya pas sama klien bekam itu eh, pertama itu kita kop dulu kop dulu pertama ya kan yang biasa bekam eh, sama saya pasti sering ngerti lah ya kalau kita pertama kali bekam itu eh, bisa bekam muncul dulu baru dikop biasa gitu nggak dikeluarin darahnya nah Pengokapan yang biasa, ya itu sebenarnya kita lagi ngumpulin ini cairan interstisial ini. Dan karena ada tekanan negatif, dengan ya, tekanan ke atas oleh kof itu sendiri, maka kotoran-kotoran yang di dalam pembuluh darah itu tekan luar dari pembuluh itu sendiri. Eh, ya terfilter dia ya, tersaring oleh tekanan itu tadi tekanan dari kop kita nah jadi itu terkeluar kotoran-kotoran kenapa kotoran yang keluar? karena kotorannya itu ya itu ukurannya lebih kecil daripada pembuluhnya itu eh sorry, daripada pori-pori di pembuluhnya itu, lubang-lubangnya itu lebih kecil, jadi dia bisa keluar tapi, ya tapi sel darah merah itu nggak keluar kenapa nggak keluar? karena di dalam sel darah merah ini ya, dalam sel darah merah itu ada eh bukan di dalam sel darah merah. di dalam pembuluh darahnya itu ya sel darah merah ini ukurannya lebih besar sehingga dia tidak bisa keluar walaupun ditarik kenapa ya karena ukuran lubang lubang itu lebih kecil jadi nanti tidak, tidak terkeluar kayak gitu jadi kita pengawapan pertama itu untuk maksimum uh, filtrasi dari dari sini supaya kotorannya itu terkumpul semua nah setelah itu, habis kita pengopan yang pertama, itu kan baru kita lakukan pengopan yang kedua. Sekalian itu, sebelum pengopan itu dilukain dulu kan ada yang pakai history, ada yang pakai pen, ya sama aja. Tapi walaupun pakai kedua itu, yang terpenting adalah tidak terlalu dalam waktu penukaan karena yang terlalu dalam itu malah melukai nanti pembuluh darahnya, itu malah kena, nanti darah yang bagus malah keluar. Karena yang kita ambil adalah hasil kotorannya ini tadi, hasil saringan tadi, yang dari dalam pembuluh darah bersama cairan interstisial, yang dia ngumpul di sini, yang kita keluarin, harusnya penusukan tuh nggak sampai di sini, ya paling sampai sini aja lah. Jadi seharusnya nggak kena pembuluh darah, kayak gitu. Makanya perluukan bekam tuh nggak boleh terlalu dalam. Nah supaya nggak kena pembuluh tadi tuh, ya kan. Nah, jadi yang terkeluar tadi itu ya harusnya penusukan di sini-sini aja nggak sampai dalam dan yang keluar memang yang cairan itu bersama kotoran-kotorannya Nah jadi begitu tapi kenapa kok warnanya merah kayak darah kalau memang itu bukan darah yang keluar Nah jadi waktu penusukan apa, Sorry waktu pengpan pertama itu kan yang keluar itu kotoran-kotoran gitu kan ya kotoran-kotoran itu uh, apa namanya Kotoran-kotoran nah, yang dalam pembuluh darah ini nanti keluar, dan itu ukurannya lebih kecil. Ada juga sel darah merah yang rusak, dan nah, sel darah merah yang rusak itu kan rapuh, rapuh, hancur, hancur, jadi lebih kecil. Jadi dia bisa terkeluar, jadi warna merah itu dia terkeluar kayak gitu. Nah, jadi yang keluar sebenarnya bukan darah yang bagus, <tuh> tapi juga darah, bukan tapi juga. Tapi itu adalah darah yang jelek, uh, ya, darah yang rapuh tadi yang keluar di situ sebenarnya dalam bekam itu ya bukan darah yang keluar ada kotorannya bukan tapi kotoran uh, yang keluar dan itu ada darah yang rusak harusnya begitu bekam yang benar kalau dia terlalu dalam penusukan ya, karena pembuluh darah darah yang bagus juga tak keluar jadi ya sebenarnya kurang malah kurang maksimal kayak gitu ya maksimal Uh, efek terapinya ketika kita penusukan tidak terlalu dalam Dan itu yang memang yang keluar yang kotoran-kotorannya saja Bukan darahnya yang kedua Kalaupun darah itu darah yang kotor Darah Bukan darah yang Darah yang Udah rusak Udah Tidak bisa dipakai lagi Darah-darah gitu. yang Ya Lebih baik dibuang kayak gitulah. Kalau di regenerasi lagi di tubuh ya Produk energi lagi tubuh Ini keluarin aja jadi teman-teman begitu ya. Jadi sebenarnya darah yang waktu bekam itu benar darah kotor gak sih yang keluar? Kalau menurut saya itu jelas bukan darah kotor, tapi kotoran sendiri yang keluar bersama darah. Dan darahnya itu pun bukan darah yang darah yang sehat gitu, ya. Tapi darah yang memang udah rapuh, sel darah merah yang rapuh tadi keluar Jadi bentuknya merah kayak darah, warnanya merah kayak darah, tapi dia sudah rusak kayak gitu. Jadi dibilang itu kotoran, ya memang sudah itu kotoran, kayak gitu. Jadi bukan darah, ya kotoran yang keluar. Oke ya, sampai sini semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.